Jawa Timur memang terkenal dengan objek wisata alam yang alami dan asli. Sebut saja Gunung Bromo dan Kawah Ijen yang sangat populer bahkan hingga ke mancanegara. Namun air terjun satu ini tak kalah eksotis seperti objek wisata lainnya. Air terjun dikenal sebagai wisata alam yang sangat menarik buat dikunjungi. Biasanya sebelum mencapai lokasinya, kamu harus melewati jalanan sempit dan licin. Sesampainya di tujuan, kamu langsung disambut keindahan aliran air yang menyejukkan. Sayangnya banyak air terjun yang menyimpan cerita horor. Namanya air terjun Mada Karipura yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Berada di lereng Gunung Bromo, terdapat sungai tersembunyi, yaitu air terjun Madakaripura yang merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Tepatnya terletak di Dusun Beranggah, Desa Negoro Rejo, Kecamatan Lumbang. Meski begitu, keberadaan air terjun ini masih banyak belum diketahui oleh banyak orang. Dengan ketinggian 200 meter, membuat suasana di air terjun ini begitu sejuk dan teduh. Keunikan air terjun ini adalah bentuknya yang melingkar dan menyerupai seperti gua. Sebelum sampai di air terjun Madakaripura, memerlukan waktu tempuh kurang lebih satu jam dengan menyusuri hutan terlebih dahulu. Bentuk tebing yang mengelilingi air terjun Madakaripura, seperti ceruk ini membuat pengunjung merasa seolah-olah berada di dalam botol. Tak hanya itu, guyuran air di air terjun ini hampir berada di seluruh bagian tebing. Selain keunikannya, air terjun Madakaripura menyimpan mitos yang telah melekat dan sejarah yang panjang. Konon penamaan air terjun ini berkaitan erat dengan pati gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Madakaripura berasal dari tiga nama, yakni Mada diambil dari nama gajah. Kari memiliki arti peninggalan, sedangkan Pura berarti sembayang atau semedi. Secara keseluruhan, Madakaripura bermakna gajah yang sedang meninggal di kala sembayang. Menurut cerita warga sekitar, Gajah Mada menghabiskan sisa hidupnya di air terjun Madakaripura sampai akhir hayatnya untuk bersemedi dan merenungi perbuatannya setelah membunuh ratusan orang di kerajaan Sunda Galuh. Mitos lainnya adalah pengunjung sudah harus pulang sebelum jam 2 siang. Berdasarkan kepercayaan warga sekitar, bila lebih dari jam 2 siang, hujan akan turun tiba-tiba dan membuat debit air naik. Tentu saja ini sangat berbahaya bagi pengunjung. Kemudian terdapat mitos munculnya harimau putih di sekitar kawasan air terjun Madakaripura. Konon dulu sering terlihat adanya harimau putih ini. Harimau putih ini pun dipercaya sebagai penunggu air terjun yang memiliki hubungan khusus dengan pati gajah mada oleh warga sekitar. Sosok mistis ini kerap menunjukkan diri di beberapa bagian air terjun Madakaripura. Namun seiring air terjun ini ramai pengunjung, penampakan harimau putih ini mulai tidak terdengar lagi.